Jika, pergerakan oil tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 69,49 sampai 68,97 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADEX berada di atas level 25 karena ada potensi harga oil kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 67.50 Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke atas dan menembus level 69.49